tandingan sore ini antara legend 40 plus berhadapan dengan Sananta FC ya tandingan persahabatan antar klub. langsung saja hampir gol ternyata pertahanan belakang dari Sananta FC menguasai bola Kedudukan masih 2-0. Uh, untuk legend 40+. Ya, ada legend yang tak terlupakan syuting ada kawannya di sana. Disapu saja ke depan. Ternyata bola meninggalkan lapangan. Disapu saja oleh penjaga gawang dari Sananta FC. Umpan pendek ada siapa di sana? Ada pertahanan belakang dari Sananta. Langsung saja, ada Cak Gun bawa bola ya. Ternyata Cak Gun kehilangan bola ya. Ada legend yang tak terlupakan di sambar saja. lagi-lagi sana TFC membawa bola berebut-berebut ya langsung saja diambil oleh pemain dari legend 40 ada Johan Johan siapa di sana ada legend yang tak terlupakan lagi-lagi legend 40 rebutan bola ternyata bola tidak out di bawah saja ke depan langsung upan ke tengah lagi-lagi legend 40 umpan pendek umpan pendek dari pemain Sananta langsung saja ke depan ada siapa di sana dicuri saja oleh pertahanan belakang dari legend 40 Cak Gun menguasai bola lagi-lagi Cak Gun ya langsung ke depan Ternyata bola terlalu laju, sehingga pemain depan dari Legend 40 tidak terjangkau. Yuan menguasai bola, ya, di balik badan ada siapa di sana? Dikejar langsung saja, disapu pemain Sananta kapten kesebelasan mengambil bola ada pak gun eh pak reza maaf pak reza langsung syuting ternyata berada di atas mister gawang pemerang untuk tim legend 40 ada cak gun lagi-lagi ada siapa di sana dibaang-bayang bayangi Risco tendangan bebas yang diambil oleh kapten kesebelasan dari legend 40 syuting ternyata membentur dari pemain belakang sananta FC lemparan ke depan ya berebut berebut bola ada pemain Sananta siapa yang dituju dipatakan saja serangan dari Sananta lagi-lagi Sananta membawa bola mencari rekannya Oh ternyata tidak obsek lolos dari jebakan obsek kedudukan menjadi 21 Legend Papulu masih mengungguli pertandingan itu dengan skor 2-1. Kita tengok tayangan ulangnya. Santana menguasai bola. Legend yang tak terlupakan ternyata kiper terlalu cepat, terlalu layu. Ya ada pemain sanantas ada pemain legend, lagi-lagi pemain dari senantas, membawa bola. Upa lambung ke udara, ditangkap saja oleh kita. Ternyata meninggalkan lapangan. Ternyata pelanggaran. Ada nomor punggung 19 yang mengambil tendangan bebas dari Sanan Taipsi, melebar saja tidak mengenai sasaran pertandingan dimenangkan oleh tim legend 40 sisa waktu pertandingan sekitar 5 menit lagi legend 40 merupakan tim andalan dari Pinang Bintang